karena jam tentunya pertujuh malam bakal ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel YouTube Adis Gilang. Ini perdana persahabat ya Gilang nangis gendong BBL. Tuh wow jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk pantengin channel Adis Gilang karena vitamin bakal disuguhkan nanti malam tepatnya jam 7 malam di channel YouTube Adis Gilang persahabat. Ini perdana banget. Gilang nangis gendong BBL Masya Allah, mudah-mudahan ada kabar baik Kejutan bahagia dan kabar yang sangat Tentunya membahagiakan kita semua Amin Berikutnya, kita lihat juga bersahabat Sudah di up di channel youtube Lapsal Entertainment Ini vlog semalam Ketika Koko Stephen Richard Memberikan kado sekoper Persahabat yang untuk BBL BBL dapat hadiah uang sekoper itu senilai satu miliar, wow Masya Allah banget ya, Papa Bilar dan Muda Lesi juga sampai kaget banget mendapatkan kado spesial dari Koko Stephen. Masya Allah, mudah-mudahan kebaikan dari Koko Stephen tentunya dibalas bersahabat ya, dengan rezeki yang berlimpah, mudah-mudahan Ketulusan dan keikhlasan dari Fokus Steven juga bersahabatnya membuat kita semakin bangga dan bahagia Bahwa terbukti banyak di luar sana banyak orang-orang hebat Orang-orang baik yang selalu mendukung, mendoakan, mensumpah dengan tulus buat keluarga Leslar Info ini juga kita dapatkan dari akun Film Linus Leslar 23 Ada kalimat caption juga yang dituliskan Wah, Abang L dapat kada 1M Cus ke YouTube channel Leslar Entertainment Tuh. Yuk kita mampir sama-sama dukung Karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment mudah-mudahan terus berkembang Memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua Dan kita lihat juga persahabat di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Hidayah 25 mengatakan Pas Koko bilang ini gak seberapa buat BBL Aku langsung mikir, uang sebanyak itu bilangnya gak seberapa Ya Allah, kapan aku punya uang sebanyak itu? Masya banget ya, mudah-mudahan juga nih Kita semua sebagai fans Leslar Mudah-mudahan kita sukses, kita lancar rezekinya Kita diberikan kebahagiaan juga, pasti amin dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada kabar terbaru persahabat ya. Alhamdulillah akhirnya Maes Esoima jengukin BBL juga persahabat ya sih kalau ada Maes seru banget Pengennya ketawa tuh Perhatikan di video ini Maes Esoima ketawa ngakak persahabat ya Aduh Masya Allah Sambil di sampingnya ada BBL Luar biasa nih Masya Allah Mudah-mudahan tentunya sehat selalu untuk mereka Info ini juga kita dapatkan dari Les score Jika ada kalimat caption juga yang dituliskan Please vlog please Kalau ada Mae pasti seru katanya tuh Wah, Pastinya bakal ada vlog nih bersama Mae Soe ima. Yuk sama-sama kita rohkan saja Mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya dipermudah Apapun yang dilakukan oleh ideologis saingan kita di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Namilka underscore AIS, jadi ikutan ketawa meskipun gak tahu apa yang diketawain. Please vlog barengan Ma'e katanya tuh, Masya Allah banget ya. <laughs> Ada juga persahabatan yang komentar lain diberikan dari akun Hanura ini 22. Bener, semoga aja penasaran MaE bawa apa buat Abang El. Tadi aja sebelum ke sini ke Andara dulu bawa keripik sama kuaci, katanya tua, masya Allah banget ya. Doakan terus nih buat tentunya orang-orang yang selalu mensupport Lancelot, mudah-mudahan bahagia. Amin. Kita lihat juga persahabat Ada sebuah komentar juga yang diberikan dari akun Sulis 4471 mengatakan di kolom komentar bukannya nangis abang L malah ngantuk dengar suara maeh, aduh cute banget ya kita lihat juga nih, keunggahan IG-nya papa bilar, ini gaya mau foto dari maeh Soeima dan abang L ya mau foto aja, udah mau terbalik mau tentunya sana sini roh, perhatikan tuh maeh aduh, bikin ngakak banget ya, kelakuan ada-ada aja, yang dilakukan oleh maeh Soeima, masya Allah mudah mudahan ada vlognya per sahabatnya seru banget nih